Marhaban Ya Ramadhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tak terasa bulan Ramadan telah tiba Bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah Bulan yang dimana setiap muslim berlomba-lomba ingin melakukan kebaikan Dan memaksimalkan dengan sebaik-baiknya Dengan amalan yang penuh berkah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita semua bertemu di bulan Ramadhan. Meski Ramadhan kali ini masih dalam pandemi, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk berbuat baik dan menjadikan waktu Ramadhan penuh dengan manfaat. Semoga setelah kita berhasil meraih kebaikan dari Ramadhan, kita akan terus melakukan amalan kebaikan itu secara kontinu di bulan-bulan selanjutnya. Kami, keluarga besar Geraha Yatim dan Duafa, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Dan jadilah inspirasi kebaikan. Dan jadilah inspirasi kebaikan. Raih kesempurnaan Ramadan dengan bekal ilmu dan semangat aman. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh